lover, you're the amber The face affixed in every step Well, lover, you're the memory I can't get out of my bed, oh Ya Ananda Iwansa Bin Bapak musim Teos Susilo Saya nikahkan Dan kawinkan Anda Dengan putri saya Dengan putri kandung saya Yang bernama Yusrina Arifah Dengan diberi mas kawin Berupa perhiasan Mas berat, so, you, berat dibayar tunai. My saya terima nikah dan kawinnya Iusrina Arifa. Ini bukti untuk diri saya dengan pas kawin tersebut tadi dibayar tunai. Selamat buat Iwan, semoga menjadi keluarga Sakinah, Mawadah, Wakba, Selamat juga buat Iwan, dan istri, semoga hidup bahagia selamanya. Salam! Happy Happy Happy wedding. wedding untuk Tante Inces, Inces. semoga Selamat Sakinah Tepatnya